La la casa del kirain orang enggak waras baru Toyota pula lagi. Iyalah, asalmu tahu ya mobil Toyota ini adalah mobil yang sangat berkualitas amazing. Sudah besar, aman, irit. Bantu tolong aku. Bro, apa nyetir dong? Dari siapa? Sudah lagi sebagai warga negara yang baik ya, kita harus menjalani izin mengemudi. Emang mau kemana lagi? Mau ke taman ntar ya nunggu sana rom, emang ada apa di sana? Ya deh penting dong, no. tapi cuma mau niat aja Ah, berhenti nih. Gak ada, Septi belum pasang. Oh iya sih, kok motor kau tinggal situ aja, nanti kau hilang emangnya mang ya. Kenapa oh, ya? Oh, teraku, tidak ambil aja aku dah. apa nih Aki, bukan aku ragu nih tapi emang kau yakin kita diterima Chelsea jangan gitu. ngomong gitu lah Rael karena aku cuma nanya Rok Rael, Rael aku hanya melihat orang dari satu sisi Lihat di ganteng itu ah, yes, tanpa ditolak gitu masa jadi tolak? Aki? yah, malah ngolor biarlah Rok kita nyangin musiknya Rok bisa -bisa, nih. nanti kau diterima sama Chelsea kita takdir Rok Apa, awak semua Sial, aku terlambat. Jalji. Jal di sana, gak apa-apa di sini. Sana cepat, cepat, cepat, cepat. Kamu udah jam 11, sekarang jam berapa? Katanya mau ajak jalan kan? Ya udah, ayo kita mau makan. Kan? Tunggu, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Tapi aku bilang ini cuma sekali saja. Aja di pacaranku. Bodoh mau lah. Ini bagaikan kita berdua nih Rom. Kau salah Rel. Ini kerja kita tiga. Hmm. Jangan lupakan ya, mengutuknya takku nih. Mobil yang sangat magic, bagus, besar nih eh, Rom. Kapannya kita jadi orang tuh? Kapan-kapan sajalah, ayo balik Hah? Sejak kapan ngelain sini? Tenanglah Rauk, beri-i-i -beri sikit Elah jalan